Sedalam samudera telah aku selami Setinggi langit yang angkasa telah kuarungi Sepanjang kehidupanku aku mencari Sebentuk kelembutan hati cinta sejati Usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, hai kekasihku hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku karena kaulah cinta terakhirku. Berjuta kejora, terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu. Oh. Saya sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, hai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku karena kala cinta terakhirku. Kini Usai sudah Segala penantian panjangku Setelah temukan dirimu Mulai kekasihku ini Usai sudah Segala pen. Terakhirku. Oh.